Data desa itu adalah dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Nah ini harus betul-betul kita pegang bersama-sama agar eh, apa yang kita gali hari ini, apa yang kemudian kita miliki sebagai aset yang luar biasa di desa, yang akan menjadi arah bagi seluruh perencanaan pembangunan dan kebijakan di desa, ini betul-betul kita kelola dengan baik, karena itu adalah milik kita, milik desa yang digali oleh desa, untuk apa? Untuk kepentingan desa.